إلى ما سبق ناصر الحق بها والحاد إلى صراطك المستقيم وعلى آله وسلفه أقرب إليك وأقرب إليك العظيم. Wa ta'ala alaihi Muhammad wa alaihi wasallam, wa wa wa wa وجدني أنما أردتني محمد صلى الله عليه وسلم. ومرنا الحقا قردنا تبعنا ورنا الماطلة باطلة وظفنا تبعنا رشدنا وعبنا من شروع ويعمل سنا من سياد عملنا قلبعنا وقدرات الأطواة للبارد ولمات Amen. Yang berdiberkahi barokah serta lebih manfaatnya kegiatan dari kita pengajian banyak di online. Niran kita bersama ngaturin kejaran fatihah kita aturkan kahibah bagi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seram keluarga keluarga seram sahabat sahabat beliau. Kaji raji epon potra potra sulunan epon lariyah helm epon para alim, para intag para nabi, para utusan. Para wali, para imam-imam, para ulamak, para ulama, para sufiat. Karang pengarang ilmu masyarakat, guru-guru batin, guru-studi jaman, guru-ne guru dan tasaki. Ganas pola ke, nampol bini. Tak pada tak pada datang kepun sejama jagan.. jagan.. jagan.. jagan.. jagan.. ten Empad drop.. kalau menyebabkan Kebalaku Pohus Yang Guys Guys Orang yang jaga bayi fokus, jabatan pada Islam. Laki maupun bini. Khususnya, pemirsa, pengajian banyak di Olimpo sebelah juga. Tentunya, kita khususkan dekat akhir bin Madangbir bin Tanjung. Pak Ketenan, Pak Makasan sampai ada tinggal dunia dengan demikian 1444 ini Pemelamatan terkala mengejenging abarok abarok kepolisian tersebut, polisi jajaran anakku polisi di sana Almarhumat jenati mendapatkan karidhoan serta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa mendapatkan al serang belas kasih sayang daripada Allah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan bimbingan dan maunah inayah ihaya ri'aya hikayah himayah daripada Allah. Almarhum yatap tawfik sidiyae daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul adalah apa daripada eh pada macam berel pada jumberan komputer dan komputer dan pada Mulai ini tunya kantor setiap akhirat Kejap lagi ni kesestaan kesestaan kesempakan kesempakan keserebutkan keserebutkan keselebutkan keselebutkan keselebutkan keselebutkan malamah dari kepad majlis watang malam berkembang Bagaimana tak untuk orang yang watang ni penting dari kejeraan bahwa watang ni Muka Muka Ibrahim jumpa rejikan oleh rejikan sya'al al-syi barokah Muka Ibrahim khususna'ul khatim Pernah jang umur lama taat Allah bertakwa Nabi Allah, najang umur. Ia yang tinggi agama Nabi Allah. Pernah sehat berat selamat aman dihidupkan dari musibah di benda benda dari melaporka. Selamat berita na berita na selamat berkenal dengan sedali berikan selalu masalah selalu masalahnya ganggu Malam terakhir pernikuan iman dakwah Islamah Bisa memperjuangkan kemana-mana di dalam, dalam pandangan para rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bisa merosaki perjuangan perjuangannya kon para ulama Alam terakhir pernah Tadi asbab Tadi jalan Tadi perantara keangkuh dakwah Islam berumat Islam syajian Islam berumat Islam menengai Islam dan umat Islam. Dan bermanfaat ter tambah ilmu sebanyak ilmu semanfaat, bermanfaat dan ilmu yang barokah. Barbar terperan tekah tercapai kelab gempang capai cita-cita dan sukses usaha. Terkabul pernyuan pernyun. La di dunia wala di dunia tin salihan. Wa alani al-qabul wa tamam kull sul walai rasul Habibina ibn al-Batul sallallahu alaihi wa sallam. al fatihah para pemirsa, para mitra pengajian Allah wa kita biasanya on Allah melalui Eh pernah kepergatan ada dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban dan malam, -malam terperde -eper pak dari bulan Ramadan. Sebagaimana juga kan itu merupakan doa Epon bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberkahi di Rajab dan dan tolong ada Insyaallah insyaallah kita hajit. Takki insyaallah kita masuk bulan Ramadan dekat di mana di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa menurunkan al-Qur'an Maksudah permulaan nurunuddin al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Lah saja puniki paniki kan ini dalam malam kodar. Kodak-kodak ini qadar. kodar. Ini kata-kata, saya taruh naki di bumi, ini mulai dari bulan Ramadhan. Kemudian, saya si taruh naki, Secara keseluruhan dan kelanggi, dan kelanggi kapeng setong pernikah, ekip pernikah juga nenen dalam bulan Ramadan. Jadi secara keseluruhan. Al-Qur'an gak ditutup naki tepat lainnya turkodar, gak langit langi kapengtong. Kemudian, pasangan etoronaki. Kensekonik-kensekonik ken sekonik dekat dalam bumi panikah. Sesuai kelaben, kebutuhan-kebutuhan. Sesuai kelaben, peristiwa-peristiwa, kasus-kasus yang terjadi di permukaan bumi. Etorunaki, Secara bertahap, ketika pon lay buat sebagai puasa bulan Ramadhan, makai toronaki ayat kutipan oleh Musyiam, "Kemal kutipan al-Ladin min qabli kum, la Wajib bagi atas tibin kapi apu. Puasa. Sebagaimana puasa yang wajibaki ini? Ini adalah umat-umat sebelumnya tibin kapi. Sebab saja tibin kapi ada orang-orang yang sebenarnya takwa. Atur ocak. Acuin darahnya. Sebab kala ben puasa itu banyak ahento. Ndak ketakwaan. Maka itu berkil an lakum taqtaqu. Sebab aja ben kapirnya bertakwa. Tiuji ben puasa sebab aja bertakwa. Artinya bertakwa ngelakonin perintah aja hindaran angnek nyama takwa. Maka telah ben puasa Orang yang panika bisa sejauh kencang. ala popa rentah, larangan. Anak pemarkir. Sebab nafsu panika sedang dilaparkan. Nafsu panika tepatnya lapar. Nafsu sedang dilemahkan. Nafso ini ketepan lemah, eh apa lemah, kalau berpuas. Karena nafsu penikah pun tak banyak, ngajak di kemaksian. Maka dengan sendirinya kangkui. Ngelakui perintah Allah, penikah. Lebih gampang, abad lebih semangat. begitupun kang kuingalakoki kefokusin saja kencang kalau bandar itu nabudah, banten kalau bandar puasa, karena dia bagi lahan untuk tetap. Yang wajib bagi puasa ya supaya dipinjap dia bertakwa dan ngelakoni perintah, bener aja win larangan. Perintah Allah dan larangan itu Allah. Allah takut, takut. Kemudian syaitan banyak pengkot ni dalam bulan Ramadhan. Sedangkan semasa kah Semacam kalau aku alanggar larangan ebon Allah. Kak Dintok, nafso bansyata. Nafso bansyataan panikah. selalu mempengaruhi abak panikah. Kak tak kencang aibadah. Kak Dintok, melolok alanggar alam berat de larangan-larangan epon Allah manabi nafsu kento ampon la dilemahkan kala bani tak epakanin nafsu nika setan epengkot mereka angkui langgalangin mereka abang angkui pelat konin perintah itu sejauh melarat. Itulah jangan eparingin kencang abang pada kealaku ibadah. Sejauh tak kencang alaku maksiat, Sebab si mempengaruhi. Tak kencang ibadah mempengaruhi keangkuhui alam kemasian, paniknya setan ben naksob. Sedangkan keduanya mungkin kita kepala dikendalikan cara pengendalian ipon, mana bisetan langsung pengkode setan lagi. setan terkendali. Nafsu dikendalikan kalau berlapar, dikendalikan kalau berlapar. Syahwat orang, tabok pun lapar, syahwat panika kuat. Ketika kenyang, mula lapar. Takuwat syukur. Kutubalaiqumu kama dalam bulan Ramadhan itu. Benih namun Alquran jaus. Etoronaki nene iden dalam bulan Ramadan. Mulai ki Musaf Musaf Epal. Nabi Allah ibrahim alaihi salat wasalam. Kita lakar juga ni. Etoronaki nene iden dalam bulan Ramadan juga. Kitab Taurat juga etoronaki nene iden dalam bulan Ramadan. Kitab Injil etoronaki juga nene iden dalam bulan Ramadan. Kitab Zabur juga nangis dalam bulan Ramadhan. Jadi, Kitab Sempa Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Kapti Meningkat orang nangis mulai Ramadhan. musab kepon nabi nabi ibrahim juga di bulan ramadan musab sampai pon nabi ibrahim eterna di tepat malam pertama bulan ramadan tanggal itu tanggal setengah Ramadan musab kepon nabi ibrahim si eterna Kitab Taurat, keturunaki tanggal 6 bulan Ramadhan. Tanggal 6 bulan Ramadhan. Kitab Injil, keturunaki tanggal 11 bulan Ramadhan. Kitab Zabur, Hai, peternak bulan doakan tepatnya tang kel bulu belas tang kel bulu belas Al Quran bulan selamat tahun. Malam, lainlah tool. Kotor ini kan, nunju aki atas kelebihan epon bulan Ramadan. kitab-kitab sempak terucukan musafir Allah Ibrahim alaihissalam akan jua aki atas kemuliaan epon bulan Ramadan alamat terkitab ini kedepan ke dalam bulan Ramadan kerana panik ulun Ramadan panik mulutnya, maka masalah ewajib ke kuasa ewajib ke kuasa male orang panik tak sabiasa kat ise bulan-bulan sebelumnya yang bulan Ramadan dek mun tak ada kuasa ki ki biasa Makin banyak kan? Para biasa ampon. Malam Jum'at. Dan malam setahun. Para ada apa? Ada orang yang kira. Kira tak. Nekat tak kira, -kira Malam Khamis dan malam Jum'at. Lerikan ada apa? Ada tapi. peningkatan ibadah. karena tak ada saya wajibah. Kini secara khusus. Nenek dalam Jum'at. Namun. Untuk mengandalkan bini siang epon, pon itu berda. Kekhususan epon hari Jumat ini. Sehingga kita tidak melupakan hari Jumat. Dengan hari Jumat, kita panikkan diwajibkan sholat Jumat. Sehingga saya tak wajib pergi sholat Jumat, maka orang yang panikah. Kisah biasa, maka kun sholat duhur, paling tak berjamaah juga tapi kalau benda sambat evar eh, dua ki salat Jumaat, benda eh, wajib bagi kau berjemaah. Banyak orang ini kau berjemaah, mungkin tak. Eh, wajib bagi kunisunataki banyak orang tak berjemaah. Akati hari harinya eh, waktu salat Dhuhr mereka banyak tak salat berjemaah. Kata eh, wajib bagi, sekarang. Mempasarkan tahi wajib bagi uh, sholat Jumat, penik atau orang yang akan melupakan Jumat akan menyanyikan hari yang mulia, eh, pada hari-hari uh, biasa. Jika bangsa sababana sholat Jumat, bagi pasaran. Benjumat nih wajib berjemaah. Wajib pak polo orang akhirah yang bisa dilakukan. ketika sholatnya berjemaah. Pasaran bisa juga bersilat. Bisa apol kompol. Bisa merengaki budabu-budabu peringatan-peringatan lebat dan nengi e khutbah Jumat. E Dalam setiap kampung, wajib ikumatul e Jumat. Negak aki juga. Sebab setiap kampung, Sehingga tersuasana jubat pernikahan. Sehingga katon jubat pernikahan. Jika termasuk hari yang istimewa. Begitupun nangis ah, pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan pada ini ke mana Bita Ewa Ji Ada salat terawian dan semuanya. Orang ini kepekal api. Terbiasa. Lakon. Yang dalam hari-harinya. Ya, Tidak ada di, itu, di luar bulan Ramadhan. Sehingga hari yang mulia akan tersia-sia juga. Kalau bantuan sebab yang bagi puasa. Maka pasti ada peningkatan minimal peningkatan Eponik peningkatan laban akuase ya, waktu siang, apakah ya, waktu malam, ashar ya, waktu malam. Jaga selalu ingat kita aben ban selalu melakukan ibadah tambahan daripada Bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan yang lain. Cuma Allah Taala pasti wajib bagi sebulan penting, embulan Ramadan ini. Sebab lekar bulan Ramadan panikah, mohon jenah sebulan penting. Dan awal sampai akhir panikah mulai bulan Ramadan. Ia wajibu kia puasa dengan sendirinya. Mereka ini kepas ala kong ibadah. Selain buka. Mereka ini masyarakat pun buka. Masya Allah, Cukguan sahur. Ini apa yang biasa dilakukan. Apa yang menupukan orang yang ala kau kapti kekugani kebualannya lapar pun saor bualan tak kok lapar sahur geluk persiapan kangkui tak nakan ni dalam masa sehari boleh kisah sampai sempat hari. Kita tambah boleh ke Laban Tarawih. Witir diistimewakan dan ada dalam bulan Ramadan. Witir bulan Ramadan tidak seperti witir-witir yang biasa. Witir bulan Ramadan disunahkan berjamaah. Witir bulan Ramadhan disunahkan berjemaah. Di luar bulan Ramadhan tetap sunnah witir. Benih yang buat kiwitir witir senasah di luar Ramadon. Cuma tidak sunnah untuk dilakukan secara berjemaah. Asalos, pun tak berjemaah, tapi tetap asolat witir. Tetap salat wajib. Cuma tak berjamaah sawas sama Nabi di luar bulan Ramadan. Tepak bulan Ramadan senat berjamaah. Ini istimewa bulan Ramadan. Wajibnya berjamaah. Paski berpuasa so, kuasa si wajib. Sehingga dengan sendirinya pasanan berdepukah ben-beda sahur. Pasanan oleh orang-orang darusul dikatakan Tadarusul Al-Quran. Tadarusul quran Tadarus yang dikompok-kompok. Yang dilangkar-langkar dan masjid-masjid. Marabi. ampon letak merup Tadarus. Dan yang dikompok-langkar dan masjid-masjid. Roma-roma. Dalam budan Ramadan, maka di luar budan Ramadan, saya tak muka Al-Quran sekali. Maka quran ini kemelas. Al-Quran ini kemelas. Kerana tak putus, support benar-benar. Saya kan rekan. Sampai sahabat ini tak hari. Sampai sahabat ini tak yang bersama eh, sahabat dan tasbuf yang tak payah tahu. Jadi paling tidak, bulan Ramadan nikah bukan hari, bukan malam. Paling tidak. Kanjing Nabi Tibi, mana Nabi dan Nabi dalam bulan Ramadan nikah. Biasa tadarus. Bahkan mana Nabi kanjing Nabi, nikah tadarus. Surang malakan Jibril alaihissolat wassalam. Kata terus dengan malakan Jibril. Al-Quran diturunkan dan di dalam bulan Ramadan. Udallin nasih Wabayyinati minal huda wal-qur'an Diturunkan Al-Quran kita sebagai petunjuk Dekah manusia Quran ini ke petunjuk. Cuma orang yang banyak tahun ini Dekah arti Al-Quran Dekah tafsir Al-Quran mereka seakan-akan mempunyai petunjuk. Maka penting boleh orang yang berani ke uning. Dia akan tafsir-tafsir kepada Al-Quran. Dia akan apa-apa. Mereka. Tafsir, tafsir, mereka bisa terdabur lebih mendalam lagi. Yang dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ini orang kena hudan linus. Sebagai petunjuk kepada manusia. Makanya diangan-angan tafsirnya bagaimana, pengertiannya bagaimana. Mungkin mula-mula ngakui terjemah, tapi karena terjemah ini kadang-kadang aneh kata kadang paham, bentakir mendalam pun tadi. Kadang-kadang bisa salah paham, maka di diperlukan kampui oning tafsir ngaji tafsir tafsir Al Quran kita gitu makin cek banyak. Madabi dimin banyak orang panika menafsirkan Al Quran sampai 1000 juz. Al Qurannya kita tafsirin sampai seribu juz seibu jilid seibu ketab jadi Al-Qur'an etap seren mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ini etap seren balik kepada detik seibu jilid karya Ibnu Syahid misalnya pun, pengarang Tafsir sampai seribu jilid Ngarang kitab Al-Musnad, saya hadis sampai saya bu, telur sampai saya nematos jilid. Karena memang kandungan Al-Qur'an, tak terbatas Senaw sampun lesay bujidid Nil kita sampun Nekik banyak kekurangan-kekurangan Jadi Alquran quran keong Besar dari segala macam ilmu Ini kaya dari Alquran, Besar dari segala Nah, Macam ilmu-ilmu. Nika di al -Quran. Maka nama Nabi Irim Ci Al-Quran. Nika tidak tahu. Tahu tahu. Nika ini Bagi saya Ngarang tafsir sampai saya berjus. Bagi saya atas Jus. enam atas jilid. Kitab-kitab selain gak bisa unggunah. Bersumber dari Al-Quran saja. Ibnu Syahin Shahin itu sepasangan ngarang teloratus telopolo kitab. Teloratus telopolo judul kitab. Satu judul, satu kitab, ini kitab sering sampai sebuah jilid. Inusahin. Inusahin ka adil to. Mang senasaos panikang ngapi, Pas bedah oleh Imam Al-Ash'ari itu ngarang kitab 600 jilid sikap pipanya itu bersumber dari Al-Quran. Jadi Al-Quran benar-benar jadi hudaan liness, petunjuk kepada manusia. Yang sayangnya manusia nikah tak mau belajar ketuk tuntunan Epon, kitab suci Epon. Lebih kedai mereka ilmu-ilmu dunia. Etebang bukan ilmu Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia. Cengka banyak melupakan, banyak lopot dari tuntunan Al-Quran. Al tak punlah ajr, berni, ajr ilmu-ilmu. Al-Quran. Mutlak-mutlak, tak mutlak, Al-Quran. Tak tafsir-tafsir Al-Quran seengga tak ka'tun ja al-Qur'an merupakan hudan linnas petunjuk bagi manusia. Madabi orang banyak bisa tadabbur Al-Qur'an. Jangankan orang Islam, orang kafir sekalipun nikah saja mantap bisa masuk Islam. khatibina Umar radhiyallahu taala Itu masuk masuk Islam. Lembaga penunjuk Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan kebenarannya panik. Ditunjukkan kalau mukjizat yang ada dalam Al-Qur'an itu sendiri. Saya Karim Al-Qur'an panik tak bisa eter penduduk bumi bundar sampai ke bundar alam. Fa gramph bagi tugas kangpi mengarang. Siapa deben saayat saus di Al-Quran? Tak tak mampu. Ini kemukjizat. Ini ke i'jaz, i'jazul Quran. Sepas mutunya sesami, kualitasnya sesami, kandungannya sesami, tak ada di isa. Al-Quran yang tujukan, Wabayyinat, wabayyinat, wabayyinat, wabayyinat, dan keterangan, keterangan. Keterangan-keterangan, minal kuda Wal-Furqan. Keterangan yang ada di dalamnya jangka itu. Minal-Fudda. Jadi petunjuk-petunjuk. Wal-Furqan. bansi apitah ki antarnasi hak bansi batil siapitah ki antarnasi bener bansi salah siapitah ki antaran se-loros bense se, loros ben se... nyeletong ya se-al-furqon furqon itu artinya se, se antara antaranya se-hak se, hak ben... se Makan Al-Quran kentuh. Sampai kita tinggalkan. Paling tidak membaca. Asli ini membaca amal yang merupakan keharusan. Sebagian kentuh tuntunan ikan umat Islam. Mempatahkan berni kan tak ada dituntunan Kita kentuh tak tonton Al-Quran. Jadi orang artinya paling tidak macam pun. Sebab kenma dan sausnya itu tak masukkan ibadah Al-Quran. Afdhal ibadah ti ummat ti lawatul quran Saya pun kan jenis Nabi. Ini di kitab an ya. Huddiniyah. Alaman 2.0. Paling utama ibadah datang umat dia mahu soal Al-Quran. Imam Sufyan Al-Tawri Rahimahullah Ta'ala Nika pernah ini periksa nih Kak di melebih utama Kak lebih melebih banyak Kencerna abrang dan kencerna Ajar Al-Quran Imam Sufyan al ia ajar Al-Quran. Sebab kan Nabi dia baca bufairukum man ta'allama Al-Qur'ana ku'allamahu. Waleng fokusati bin gaffi iya ria orang seajar si, Al-Quran. Mari ajar pas ngeajar. Mari ajar pas ajar. Kok ngeajar kat ni? Macam tak ni, santri. Anak-anak, anak, tadi -an. anak, bini, ajar lagi selama masih bisa diajarkan Al-Quran, ngajarin Al-Quran dek anak, ini merupakan kewajiban even oh. orang seko pun bisa juga minta tolong ka, ustaz ustad, tapi kerana Ustad kentuh namun ngajarin tepak mangerib saos makareng rengku wala panikah. Kodung ngajarin neneng e waktu siang waktu siang nak kana panik ejek nganggur. Kekun beriin in kangkui ke Youtubean. Kangkui senik video kangkui game kangkui dakatek. Ajarin Al-Qur'an. Ini kipajar ke kiai-kiai, ke kiaji-kiaji. Ke Ustad ustad Ajar. Tapi juga najarin tipi. Sebab sajar ke Ustad ke kiai-kiaji. Banyaknya namun. Buktu mangarib saos. Mangarib ke insya. Kita tidak sekonin. Porsi waktu keangkui. Ajar Al Quran tak ditopang kala ben serta epon orang sepo, maka anak paneka rogi, candi si anak juga rogi. Teti acar Al Quran ben ngajar kini Al Quran. Orang sepo pun lebih sanggah acar, ngajar pun lebih. Seng. Cuma sayangnya, Pak kun, boy, Kun ikut cokok paki, deh ke ustaz. Padahal maksud ajar, nih ke boleh, kangku ya ajar lagi, boleh lain. Sayang terus bisa berkesinambungan. Al-Quran, kan itu bisa dilestarikan, tak sampai macet. Tidak sampai anak-anak umat Islam diketahui Al-Quran. Ini sebagian daerah. Karena beda keterlibatan orang sepuh Saya juga proaktif di dalam mengajari anak dari Al-Quran. Ketika 5 tahun lah hatam. 5 tahun hatta Ini sebagian daerah sampai sepuluh tahun baru hatam. ini kecil lambat kan apa marga punya pasrah jika Ustad menolos, sementara kesempatan Ustad nikah punya waktu maghrib Kun waktu maghrib antara maghrib dan isya Nikah paling pun kesempatannya paling banyak sejam. Mendapiri sejam menikah pun lo bayu wayan nih kawan. Nak akan nak. Tak nyam pun pun. Saya sejam menikah. ke sepuluh en. Sabab mu rete santri na sampai sepuluh. Sepuluh orang. Mengikat sepuluh, en sejam nih berarti kan enam menit per orang, enam menit. Nih kan maksimal, mun langsung, mungkin rekan berseat R sedang seberang, nih mungkin bisa sampai kira pak menit lima menit. Munt lima menit bila sehat, sebawa ya Setawa, napa boleh sehat? Maka jadikan kebiasaan. Budayakan di lingkungan kita, ngajarin Al-Quran dan ke anak-anak. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain Alquran quran itu cukan mausan mausan Al-Qur'an itu merupakan benteng kita pendekah banyak musuh nah. setan berapa banyak setan yang nah? musuh dekat kita Tertambahin boleh, boleh ben nafsu, tertambahin boleh ben kancam-kancam cuba, tertambahin boleh ben kebiasaan-kebiasaan cuba, kebiasaan-kebiasaan nganggur. Neka angkui bisa membentengi diri kita dibentengi kalau ben Al-Quran, nafsu. Setan dan kebiasaan kebiasaan cuba takkan takkan, takkan cuba. Pernah ini akan kui mempengaruhi cuba dan kau apa ini. Kita tak tulis menerusi orang pandai kita menghafal al-quran. Kena al-quran. Ini merupakan benteng pertahanan kita. Beri telok benteng. Cerita akhir dari Sayyidina Ubay r.a. Al-Husunul al Salafah benteng boleh telak al-Masjidu Hisnun Sini Masjid pandai kebinteng Wa zikrullahi Hisnun Sini zikir ke Allah juga benteng Wakti ruatul Qur'an Hisnun Benmos al-Quran juga benteng pertahanan kita dari serangan-serangan musuh, serangan-serangan setan, -serangan nafsu, teman-teman yang jahat, tercukur kebiasaan-kebiasaan buruk, masjid, adikir ke Allah, mas Al-Quran, mumpasanan umur yang paling langsung, ke masjid, adikir ke Allah, mas Al-Quran, abang, pohon, kuat benteng. benteng. Mereka ingin pokong. Pokong kata tak kata yang tak kata yang nafsu. Bina ini saya ganggu. Lakinkan saya ganggu. Anak saya ganggu. Tapi, Mereka masjid. Tidak ada gangguan-gangguan. Tapi, kuat. Benteng pertahanan kita. Paling kuat. kita, Mereka. Suka berlama-lama. Dan ini Muka-muka sahasih baring manfaat, fidhili, wal-jumjia, wal-akhirah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa nasallana jadil Muhammad ibn Abdillah al-Qaimim. Biqo filayin na'za wa kila wa wa reja. Wa biyasyiru lada asiru bil khair. Wa biyasyiru lada asiru alina ya miyasyiru kulli asir. Yasyiru alina kulli asir. Fatay sirul asir alika sahdun niyasyir. Allah miyasyiru lana bil yusra. Wa jannibna al usra. Allah maz Allahumma, allahumma, allahumma, Allahum. Allahum. wa wa wa Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya min ya ya Allah, ya Allah, ya ya ya ya Allah, Allah, ya wa Subhana rabbika rabbil al-adzaki amma yasidun. Wassalamun ala al-mursalim. Alhamdulillahi rabbil alaikum. InsyaAllah kita terpengaruhi perempuan dalam setiap pagi. Dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaAllah. Kalau ban izin, ipun Allah, muka-muka saus. Amin, amin. Ya Rabbil alamin. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh amin amin amin ya rabbal alamin Allahumma sal salam wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Amin Ya robbal Alamin Amin. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Amin Ya robbal Alamin